Iya, dimakan teman-teman. Iya, -teman. uh, guys. Iya, uh, yes. yeah. uh. Ya, enak teman-teman. Uh, setrek teman-teman. <coughs> uh, stroke. halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di kesempatan kali ini, saya belum bisa berburu ya, saya belum bisa hunting karena unit yang saya pakai juga sementara ada di servis. Karena kemarin terakhir saya pakai ada kebocoran ya. Nah kali ini saya bolong lagi saya mancing lagi teman-teman saya mancing di spot yang ada depan saya ini lagi rawa ya nah, saya mancing di rawa mudah-mudahan ada ada target nanti ada hasil ya teman-teman nah kali ini saya mancing menggunakan umpan krotos seperti biasa umpan kroto. nah mudah-mudahan nanti ada hasil guys ya oke okay. saksikan turunillahirrahmanirrahim Iya dimakan teman-teman. Ya. Uh, uh. Uh, alhamdulillah. Uh. Dapat, teman-teman. Dapat ikan betok. Uh. Besar banget ini ikannya, teman-teman. Ikan betok babon. Oke, okay, lanjut. Oke, okay, let's go lanjut lagi guys. Bismillah. Ah, ya. benar-benar ada samparan lagi ya, ini mana dimakan dimakan teman, uh, alhamdulillah, terubilamin, dapat babon lagi teman-teman, babon betok, alhamdulillah, oke lanjut, ayo mancing mania, mantap, jos, gandos. itu dimakan lagi Oke okay. dimakan lagi guys Iya yeah. wuh Alhamdulillah birobil alamin dapat lagi guys <laughs> Alhamdulillah Oke okay. lanjut Oke okay, lanjut Untuk yang hobi mancing ya, hobi mancing liaran cocok sekali guys di spot ini. Karena di sini masih potensial sekali ya spotnya. Ini spotnya rawa-rawa sagu nih teman-teman. pohon-pohon sagu semua. Dan itu rawa-rawa semua sampai di sana luas sekali, puluhan hektar di sini. dimakan ikan apa ini guys ikannya padahal banyak banget lah teman-teman itu di atas sana tuh. tapi itu ikan-ikan sepat ya banyak sekali di atas oke dimakan teman-teman dimakan waduh ngangkut enggak kena teman-teman uh stroke teman, -teman. <tuh> uh stroke. Wah, akhirnya hmm, kena teman-teman ini yang makan dari tadi nih pelan-pelan akan cepat. oke lanjut oke lanjut strike guys mantap mancing mania mantap oke teman-teman berhubung tadi di spot pertama sudah enggak ada yang makan ya saya coba pindah di spot ini, mudah-mudahan nanti ada yang makan ya guys ya. Oke, gasken. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman, <gup> dapat ikan sepat ah luar biasa, abon teman-teman, oke kita lanjut, es, ayo gaskan, uh uh enak teman-teman, oke lanjut jemplung, uh, langsung teman-teman, cus, -teman. dapat babon lagi teman-teman, babon cepat, mantap. Ya uh, teman teman berhubung waktu sudah senja ya sudah sore di sini sudah setengah enam dan posisinya saya di spotnya agak jauh ya dari rumah ini di hutan ya di hutan di rawa rawa saya sendiri jadi jangan sampai nanti terlalu gelap di jalan saya gak bawa senter juga jadi saya mau pulang dulu ya teman teman dan untuk hari ini dapat hasil yang cukup ya untuk lok makan malam nanti Alhamdulillah masih ada rezeki nah, ini nah, ikan betok ikan betik ya dan juga ikan sepat Alhamdulillah ya teman-teman banyak yang enggak ke juga soalnya saya rekamnya kan pakai HP gitu, jadi kadang kalau terekam terlalu panjang memorinya nya enggak cukup gitu dan juga kadang waktu strike kadang enggak ke juga Oke yang terpenting teman-teman bisa terhibur ya dengan video-video saya Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Oke teman-teman terima kasih banyak ya yang sudah menyaksikan video ini Semoga kalian makin sukses selalu Oke terima kasih